Serta klik tombol notifikasi ya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai idola kesayangan kita Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada kabar yang sangat membanggakan mengenai single sekali sumber hidup yang sudah tembus 38 juta viewers ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan dan yang kita rasakan Alhamdulillah Begitu banyak dukungan dan support yang memberikan untuk karya-karya les di Kejora Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Alhamdulillah, Masya Allah 38 juta viewers on Youtube Gak ada 24 jam terakhir Tadi malam mimin up masih 37,8 juta Alhamdulillah ya Allah Yuk streaming terus Bismillah 50 juta bulan ini ya Allah Amin Mudah-mudahan bersahabat ya Bulan ini bisa tembus 50 juta viewers Kita selalu optimis Tetap semangat semuanya Dukung support karya-karya terbaik Bunda Lesti Kejora Kemudian juga persahabat perhatikan, ada sebuah kabar viral di tiktok persahabat yang diunggah oleh akun vales anuskorvati lesti Perhatikan dan disimak wikwik -wik, persahabat ya, ada sebuah kabar bahwa bunda lesti kecerah namanya semakin berkibar di Amerika Usai persahabat ya, tentunya persahabat kita di sini memang banyak sekali tanggapan yang berbeda kita lihat dari akun Vales Fatih Lesti ini ada kalimat yang dituliskan yang punya tiktok tolong kasih tahu adminnya video ini dihapus gua takut haters bermunculan sejak kapan Lesti ke Amerika konser ngadi, -ngadi ini admin katanya persahabat tentu ada jawaban yang berbeda dari postingan ini kita lihat di kolom komentar banyak dari para fans juga bersahabat ya. Kita simak dari akun Riris Nuril Ada skor 1923 mengatakan Diaminin aja biar kesampaian Amin Ada juga tanggapan dari bangga mengatakan Masya Allah Tabarakallah sang kejora selalu bersinar Menyinari semua Dede Lesti kejora Itu beberapa tanggapan bersahabat ya Mudah-mudahan Bunda Lesti kejora tentunya selalu tampil di negara manapun, kita selalu bangga dan kagum pastinya melihat penampilan bunda lasik kejurah Apalagi selalu bersinar sampai ke negara luar, kita selalu dan selalu bangga Hanya doa, hanya support yang diberikan, mudah-mudahan doa baik dari kalian semua dikabulkan dan diijabah Kemudian juga persahabat kita lihat juga di diunggahan Bang Boril Bang Boril mempromosikan single baru ke Adit Persahabat ya, masya Allah. Salah satu tim Lesler Entertainment punya karya nih Persahabat ya, wajib dukung nih ke Adit yang sudah rilis single terbarunya Persahabat ya untuk tayang sudah ditayangkan di akun channel YouTube-nya Persahabat. Kita selalu support yang terbaik untuk Lesler Entertainment. Dan kita lihat juga persahabat, ya Bang Boril, ini melakukan live persahabat, ya di tim Lesar Entertainment. Bang Boril tepatnya masih bergabung dalam tim LA, persahabatnya kita hanya doakan saja mudah-mudahan tim LA semakin bersinar dan semakin jaya serta sukses. Kita yakin bahwa Leslar entertainment akan bangkit kembali. Kemudian, juga, persahabat perhatikan di hubungan IGS. Bufir emang di sini banyak sekali, persahabat, ya Pertanyaan-pertanyaan mengenai umrohnya Leslar, kita simak nih. Ada kalimat pertanyaan terkhusus untuk Bufir Fir: "Leslar jadi perangkat umroh sekarang, ke Bufir? Fir." Kita lihat jawaban dari virus Leslar, "I don't know." Stau bufir, nggak sekarang sih, tapi kalau emang benar sekarang ya alhamdulillah. Kita doain semoga diberi kelancaran dan keselamatan. Amin. Kita hanya bisa mendoakan saja bersahabat ya, mudah-mudahan Leslar apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita simak juga di unggahan, emaknya Fatih Leslar. Ada sebuah kalimat yang diunggah, ada koper berjejer banyak perlengkapan. Bismillah semoga yang pernah Bunles niatkan ya amin mudah-mudahan saja sahabat ya apapun yang dilakukan apapun yang diniatkan oleh Leslar semoga selalu diberikan kelancaran dan selanjutnya disimak juga sahabat ya ada postingan yang lagi viral juga nih mengenai postingan gambar Lesti dan Rizky Bilar di mobil sahabat ya kali ini diunggah oleh akun maya anas Lesti Bilar Leslar Saking viral dan saking ngevensenya bahwa dia foto Lesler aja Sampai ada di mobil Tuh, Kita lihat juga tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya bersabu, dari akun Instagram Zahra Syak Mengatakan Saking fansnya ya mobil bensin pun Terpapang nyata foto mereka Cute wow, Ini cute dan sangat luar biasa Pokoknya doakan Support dan dukung untuk Lesti dan Bilar